Bagi ibu milenial yang super sibuk dengan kegiatannya baik ke urusan anak, ke rumah, bisnis, atau pekerjaan, minum pil KB sering terlupa. Terus, apa efeknya jika minum pil tidak teratur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dimurahkan rezeki. Dimudahkan urusan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya, sahabat keluarga Indonesia di channel Youtubenya Bangku Kencang, dan inilah penyuluhan dengan latar belakang suasana alam sekitar rumah. Hari ini kita akan membahas tentang efek minum pil KB tidak teratur. Banyak yang memilih pil KB karena takut IUD, takut pasang implan, dan takut disuntik. Pil KB pun dianggap murah dan mudah, Eits, tapi ternyata tak semudah itu. Kenapa? Bagi ibu milenial yang super sibuk dengan kegiatannya baik ke urusan anak, rumah, bisnis, atau pekerjaan, minum pil KB sering terlupa. Terus, apa efeknya jika minum pil tidak teratur? Efeknya tentu saja memperbesar peluang untuk hamil. Kok bisa? Gini, pil KB bekerja mencegah kehamilan dengan cara menggunakan hormon Karena itulah disebut kontrasepsi hormonal Hormon estrogen dan progestin buatan dalam pil KB kombinasi Akan mempengaruhi kinerja hormon estrogen dan progesteron Dalam tubuh kita Yang berperan dalam menstruasi dan kehamilan Saat kita minum pil KB kombinasi Hormon di dalamnya akan mencegah terjadinya kehamilan dengan cara Mencegah opulasi atau produksi sel telur. Kalau tidak ada sel telur, maka tak ada yang dibuai oleh sel sperma. Mengubah lendir mulut rahim agar lebih kental sehingga sulit dilalui sperma. Menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuai tak bisa menempel. Embrio atau sel telur yang telah dibuai oleh sel sperma harus menempel atau implantasi ya, untuk kemudian membesar menjadi janin mengganggu pergerakan tuba palofi atau saluran dari indung telur menuju rahim sehingga sel telur pun sulit bergerak dan gagal bertemu sel sperma. Sementara itu, pil ini merupakan pil KB yang mengandung hormon progestin saja yang biasanya ditujukan untuk ibu menyusui. Progestin merupakan hormon yang menyerupai hormon progesteron. Fungsinya untuk mengentalkan lendir di mulut rahim sehingga sulit dilalui sperma. Nah, Hormon dalam pil KB ini dilepaskan setiap harinya sesuai dengan pil yang diminum. Inilah mengapa kita diharuskan minum setiap hari secara teratur. Untuk pil KB kombinasi, efek dari hormon estrogen dan progesteron masih akan ada meski terlambat suatu hari. Jadi, kerja hormon ini tidak akan terganggu bila kita hanya lupa minum satu pil dan kembali ke jadwal semula dalam 24 jam. Ini artinya kita beresiko kecil untuk hamil. Tapi, sebaiknya tetap gunakan kontrasepsi lain seperti kondom hingga kita selesai mengkonsumsi 7 pil berturut-turut. Sementara itu, untuk pil KB mini, Progestin akan menghilangkan efeknya maksimal 3 jam setelah jadwal semula. Bila kita melewatkan satu pil mini, akan meningkatkan risiko hamil. Risiko hamil akan meningkat saat kita lupa minum pil selama minggu pertama sebelum menstruasi. Atau lupa minum pil selama tujuh hari berturut-turut. Artinya, jika kita berhubungan seks dalam kurun waktu tersebut, maka kemungkinan hamil semakin besar. Jadi, tetap gunakan kontrasepsi darurat ya. Dan untuk penjelasan mengenai penggunaan kontrasepsi darurat ini bisa ditonton di video di sudut kanan atas layar HP Bunda ya. Sini. Atau di link yang saya tulis di deskripsi video ini. Oke lanjut, lalu bagaimana bila kita lupa minum pil KB? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang harus dipastikan untuk mengetahui tindakan selanjutnya, yaitu jenis pil KB yang sedang dikonsumsi, berapa pil KB yang lupa diminum, kapan terakhir kali minum pil KB. Setelah memastikan hal tersebut, maka kita bisa menentukan tindakan selanjutnya seperti 1. Bagi pengguna pil KB kombinasi dan lupa minum satu pil KB warna kuning, ini bun, tolong diingat ini ya, kapan harus minum pil selanjutnya? Secepatnya, kemudian kembali ke jadwal rutin, yang berarti kita bisa saja mengkonsumsi dua pil dalam satu hari untuk tetap pada jadwal Apakah mungkin hamil? Sangat kecil kemungkinannya Apakah butuh kontrasepsi darurat? Tidak, kecuali kita lupa minum di awal kemasan atau di akhir kemasan Apakah ada efek sampingnya? Pastinya ada Kita mungkin akan mengalami menstruasi yang cukup banyak Lalu, bagi yang mengkonsumsi pil KB kombinasi dan lupa minum 2 atau lebih pil KB warna kuning. Simak penjelasannya ya bun. Kapan harus minum pil selanjutnya? Secepatnya. Kemudian kembali ke jadwal rutin yang berarti kita bisa saja mengkonsumsi dua pil dalam satu hari. Apakah mungkin hamil? Memungkinkan. Apakah butuh kontrasepsi darurat? Butuh. Bila kita lupa minum pil saat minggu pertama masa subur dan berhubungan tanpa menggunakan penaman. Apakah ada efek sampingnya? Pastinya ada ya bun. Kita mungkin akan mengalami menstruasi yang cukup banyak. Selanjutnya bagi yang mengkonsumsi pil mini dan lupa minum satu pil. Kapan harus minum pil selanjutnya? Secepatnya, bila kita belum minum pil saat ini, bisa langsung diminum ya bun. Yang berarti kita bisa saja mengkonsumsi dua pil dalam satu hari. Kemudian kembali ke jadwal rutin. Mungkinkah hamil? Memungkinkan. Apakah butuh kontrasepsi darurat? Jawabannya, mungkin diperlukan bila kita berhubungan dalam kurun waktu 5 hari ke belakang. Adakah efek sampingnya? Mungkin agak pusing ya, bro. Selanjutnya, bagi yang mengkonsumsi pil mini dan lupa minum dua atau lebih pil. Kapan harus minum pil selanjutnya? Secepatnya kita bisa mengkonsumsi dua pil pada hari kita teringat minum pil kemudian mengkonsumsi dua pil di keesokan harinya lalu kembali ke jadwal rutin. Suara ayam. Mungkinkah hamil? Sangat memungkinkan. Apakah butuh kontrasepsi darurat? Mungkin diperlukan bila kita berhubungan dalam kurun waktu 5 hari ke belakang. Adakah efek sampingnya? Jawabannya ya, pusing. Kalau memang sering terlupa, mengapa tidak menggunakan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD atau implan saja? Selain praktis, sekali pasang, aman sampai tahunan. Kesuburan pun cepat kembali. Untuk mengetahui tentang IUD dan implan, tonton video penjelasannya di channel Youtube Bangku Kencan. Nah, demikian informasi dan penjelasan tentang efek minum pil KB yang tidak teratur. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Untuk pilkab... Untuk pilkab... Setelah memastikan hal tersebut, maka kita bisa menentukan tindakan selanjutnya seperti... Satu. Lalu bagaimana bagi... Bunda yang mengkonsumsi pil mini dan lupa minum satu pil.